Hai guys, welcome back to my channel balik lagi bersama gue di sini. Tentunya masih bersama channel salam becanda kalian becanda. Mengenai bola gacor hari ini, info slot gacor hari ini, situs slot gacor hari ini dan bocoran slot gacor hari ini. Jadi di sini gue bakalan ngasih tahu kalian rekomendasi situs apa aja yang bakalan kacor. Hmm, bukan gue menentukan sih tapi gue juga menguji juga di sini gue ikut bermain dan baru gue rekomendasiin ke kalian buat kalian para momen mamain soal terbuat juara sana wajib banget buat kalian mampir di channel YouTube gue oke okay? tapi sebelum kita ke gamesnya sih nih untuk dibantu like, comment, share dan subscribe dan lupa juga diaktifkan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru yang bakal gue update setiap harinya waduh connect nih guys di tiga kali wow kali lima belas guys mantap banget nih naik nice dong modalnya oke okay. kali ini gua bermain di starlight princess ya tadi gua mau bermain di KPGUS tapi karena gue untuk uh, RTP itu kejadian starlight kayak lima 5% atau berapa persen nggak terlalu jauh sih memang cuman jadi bikin gua penasaran nih seberapa hampukah RTP bagi-bagi RTP untuk uh, permainannya oke okay? di sini gua membawa model kurang lebih 40.000 dan gua langsung pasang di bed 4800 memang sedikit ngeri ya tapi ini juga bertujuan buat gue uh, cepet tau seberapa gacor situsnya. jadi dari bed pun udah kelihatan ya karena dari pecahannya tuh ada atau enggak karena kalau pecahannya enggak ada itu otomatis gua bakalan langsung rungkat, oke? Okay? Jadi kalian bisa menilai dengan sendiri. Wow, 18 belas kali tiga, connect lagi guys. 23 buat tiga kali tiga, mantep naik lagi. Oke, okay? dan ini lah yang lagi gua coba pakai ya, lagi yang lagi gua coba uji kegacorannya itu adalah lollipop 138 aduh langsung disambut nih sama scatter gratis oke baiklah kita coba simak bareng-bareng ya untuk scatter gratisnya nih kira-kira gua -kira bakal dikasih profit atau enggak nih guys Wow Kali 6 untuk mengawali permainan kita guys Wow 15 kali 6 Cakep Yuk tambah lagi yuk Cosmic switches Constellation gifts 178.000 oke okay. walaupun nggak terlalu banyak tapi lumayan banget ya buat nambahin modal kita lagi oke okay. masih di bet yang sama gua belum berubah kita lanjut lagi untuk putar spinnya nih waduh wow masih konek di luar dong oke okay, lumayan nih gacor ya kayak pecahannya perkaliannya dan scatternya pun ada cuman memang mungkin kita belum dikasih skater yang maksimal banget ya kita pertahan aja dulu di bed 4800 oke okay, buat kalian yang kepo nih sama situsnya kalian bisa langsung kepoin aja websitenya sehingga buka aja box 138lol atau kalian bisa klik aja link yang ada di description box 2 dan kolom komentar paling atas nanti bakalan gua kasih linknya di kan Kita lanjut lagi ambil quick spin 10 kali nih. Main kayak gini memang harus sabar ya, nggak bisa kalau yang terburu-buru guys. Serius gue pernah main terburu-buru kayak, jadi sejenaknya mainnya, jadi nggak bisa kontrol karena main kayak gini tuh kontrol nafsu kita tuh wajib banget ya. Karena sangat-sangat sensitif, kalau misalkan kalian nggak bisa nahan nafsu kalian. Anjing. waduh ditinggal tinggal merem sebentar langsung kali dua sembuh anjing. Wah, nggak bisa ditinggal merem sebentar nih Aduh, mohon maaf ya Karena mungkin waktunya sudah larut, jadinya gua merem Oke, okay, ini buat... Buat... apa ya? Enak-enak nih, gua buy byspin 480 coba Kita coba berhura-hura sebentar ya oh, Aduh, ternyata connect kali 250 gila Gak ada bunyinya coy Kayak melandai gitu dengan tenang ya oh huh, ternyata segacor itu ya eh, ini udah pake Combat banget loh saya udah dapat perkalian kesan baju bagus huh, ini baju banget kalian coba sih biar kalian tahu rasa juga rasa sensasi gimana oh balik modal mana nih 18 dikali 8 oke, okay. udah 200 ratus, oh enggak 174 tujuh puluh empat, tahu bulan, nah perkalian, injas perkalian ya injas, kuning, giliran usahanya kecil dikasih perkalian ya, pinter banget ya kuning. masih belum connect aduh aduh aduh kayaknya nggak balik modal guys